Jangan yeah, lupa my... Assalamualaikum. Luar biasa diawali dengan membaca sholawat Badar. Kita buka acara bedah buku atau kita syarah dan catatan pribadi Syekh Abdurauf bin Ali Al-Qansuri as tentang zikir dan kitab Sinul majid pedoman tarekat Sancaria. Pemirsa di mana Anda berada? Tarekat Sancaria adalah tarekat tertua. Dan itu berasal dari Cirebon yang mengembangkannya. Kemudian salah satu ulama dari Aceh yaitu Syekh Abdul Rohim bin Ali Al fansuri dari daerah Singkil ini mengembangkan juga di sana. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas uh, Beda bukunya dengan narasumber yang pertama Kang Syarif hidayatullah. Beliau dari pengguron pasambangan jati ya rumah budaya nusantara patah pasambangan jati dengan berduanya bapak Dolder Bambang Kriyanto kemudian nanti terjemahan akan dikupas langsung oleh Dr Habib Muhammad Alka ya ini owner dari umat lawa jadi ini betul-betul uh, kolaborasi yang cukup luar biasa dengan sajian. Gambus al-Badar Jadi ada Serawat Badar, jadi, <laughs> Bada, jadi Gambusnya al-Badar al Habib uh, Ahmad bin, bin Moksin, Moksin al-Tab ya. Kemudian vokalisnya ini Ustadz Anisul Fuad As salawi <laughs> Karena dari Salawi <laughs> ya. Dengan backing vokalnya Kita semua sepatu dalam masyarakat Baik Kang tarif ya Bisa dimulai tentang Tarikat Syatariah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La nabi'a ba'dah Wa la hawla wa la quwata ila billah Amma'an ba'dah Hadratil Muhtaramin Yang kami muliakan Yang kami muliakan sana, Pak Habib Muhammad bin Musim Ampel, juga semua hadirin yang hadir dalam rangka bedah kitab pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, inayah, barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat mengambil kebaikan dari kumpulan malam hari ini Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa Syafiina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Langsung saja, karena waktu mungkin terbatas, katanya cuma 10 menit ya, Pak ya. Bandar. Ya, ada diskusinya. Ada diskusinya, ya. Nah, itu segedar Pak Ngapunten, karena bahasa lokal saya biasa pakai bahasa Jawa, namanya juga orang Cerebon ya. Dados biasa Jawa, jadi mungkin nanti penyampaiannya itu ada Indonesia, ada Jambur. Jawa. Campur-campuran lah. Tapi insya Allah biasanya es campur Enak Ini <laughs> Bapak Badar katanya Saya untuk menyampaikan tentang Kisi-kisi tentang Torikok uh, Mohon izin Sebetulnya ini harusnya Rama Guru Yang mengisi yakni Pak Haji Bambang yakni Rama Guru Kebetulan beliau tidak bisa Hadir jadi beliau mewakilkan kepada saya. Saya mohon maaf apabila penyampaiannya nanti tidak sesuai dengan harapan karena ilmu saya masih cukup ireng kabeh water, Masih alit tisandha ngapunten Kaping kali Uh, ulang nyampaikan salam dematen sedanten hadirin ingkang hadir ini, khususnya Al Habib Niki uh, Ramaduro boten Saget hadir karanten wonten keperluan keluarga ingkang boten Saget dipun pun uh, wakilkan tidak itu pepatah Tak kenal maka tak sayang, nggih. Tak sayang maka tak cinta. Sehingga mungkin apabila kita tidak kenal maka omongan kita juga mungkin juga tidak akan didengar seperti itu. Oleh sebab itu punten wa uh, ama binekmatirob digafahadik. Pangabunten pula sekedar nyampaikan kenikmatan saking Allah Taala dados jangan sampai pemikirannya ada rasa wah Niki je Ngagungakan awak dewek atau sombong sanes nih Niki sekedar perkenalan mawan takaruf kula Niku termasuknya murid di ramad guru engkang kan diangkat dados holiify ramad guru kula asal asli saking lemah tambah lemah tambah desa lemah tambah panguragan kecamatan ini itu ular, Nami asli, Syarif Bidayatimo, bin Muhammad Fudholi, bin Rasifan Abdul Aziz, bin Abdul Aziz, bin Abdul Syukur, bin Muhammad Toyib, bin Abdul Hayat, atau Pangeran Suryanjang, bin, bin Sultan Zainuddin, bin Sultan Zainuddin, bin Sultan Jamaluddin, bin Sultan Muhammad Samsudin Bin Sultan Penembahan wilayah Ay Pangeran Abdul Karim Bin Sultan Penembahan Madagayam Ay Pangeran Dulkifi Bin Sultan Muhammad Alifin Yakni Penembahan Ratu Yakni Pangeran Agung Bin Sultan Penembahan Sendang Kemuning Atau Pangeran Cerbon Pangeran Zainal Abidin Bin Sultan Muhammad Arifin Pangeran Pasirian, bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah, insyaallah Ada supadus kenal mawon, uh, atau seorang orang yang di sini kebanyakan yang jadi ramah guru, insyaallah sanad, baik dari keilmuan juga dari sanad. Biologis nasab itu biasanya masih ada insyaallah. Berbicara tentang Torikoh Satoriah itu jalur ke atasnya memang ke dipopulerkan atau dimasukkan oleh beliau Syekh Abdullah As-Satori maka dinamakan Torikoh Satoriah. Dalam ilmu Bahasa Arab seperti itu, tapi ketika sudah ditransmiskan ke Indonesia, maka Satoria itu kebanyakan orang mengenalnya Sataria, karena lihat tulisannya tulisan Indonesia, jadi Sataria sebetulnya sama Satoria dengan Sataria itu sama. Itu, kemudian. Uh, dalam Torikos itu sebetulnya sudah semenjak zamannya para wali Somo Namun tidak begitu terpopulerkan mungkin karena naskah-naskahnya itu zaman dahulu Belanda banyak yang dirusak ataupun bagaimana sehingga kita sulit untuk menemukan Naskah-naskah yang asli sampai sanad langsung ke para wali songo, sehingga yang terkenal itu ke itulah Syekh Abdul Asingkili. As Beliau adalah guru dari Syekh Abdul Mohi Pamijahan Terus sampai ke sini kepada Rama Guru. Haji Bambang Irianto seperti itu sampai ke kita para muridnya dan yang lain sebagainya itu banyak sekali sudah Alhamdulillah Satoria sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk kitab rujukannya juga nanti yang akan dibahas jelaskan oleh Al Habib seperti itu dalam catatan sejarah juga itu Buyut Puci, Buyut muji yang di Dawan Tengah Tani itu merupakan salah satu daripada pengembang ataupun beliau itu adalah pewaris dari Torikoh Shatoriya yang ke atasnya itu sampai ke Sunan Gunung Jati, cuman naskahnya itu belum kita temukan, belum jelas kita temukan. Nah, Bah Buyut Muji itu. Beliau adalah guru dari para sultan-sultan yang ada di wilayah Cirebon. Termasuk beliau juga gurunya dari Pangeran Negara. Itu beliau torikohnya Shatoria. Nah, yang ada di catatan kita ini Gunten, uh, silsilahnya ya ini silsilahnya iya ini ini dari Rama Guru haji uh, raden haji bambang irianto terus sampai ke rasulullah ini ini adalah Silsilah Toriko Satoria, pengguruan Lam Alif Cirebon. Nah, ini ada kepada se Ab Syekh Abdurroghof, Asing Gili, nanti dari Pangeran Abdullah sampai ke sini itu ada. Nah, dari sini itu jelas tidak ada silsilah sanat dari Wali Songonya. Karena zaman dahulu ketika... Belanda itu semua orang-orang yang ahli itu sejarahnya dibengkokkan Sehingga yang asli betul-betul itu pada lari keluar daripada keraton Mengembangkan ilmunya masing-masing Maka mencari guru yang sanat-sanatnya memang betul Tapi tidak sampai ke jalur wali songo sehingga Toriko Satoria itu kesininya tidak sampai ada jalur sanad ke Wali Songo. Itu. Sebetulnya dulu termasuk Wali Songo itu, toriko itu Satoria. Sebetulnya Toriko itu banyak, akan tapi yang berkembang banyak di Cerbon ini, di daerah kita, kebanyakan Satoria. Sampai sekarang masih dikunjungi di Pemijahan Syekh Abdul Moknyi. Beliau itu adalah gembong Tonikoh Satoriah yang begitu banyak pengunjungnya sampai sekarang. karomahnya betul-betul uh, bermanfaat, betul-betul digandrungi oleh umat. Sehingga kuburannya selalu diziarahi oleh para pengunjung, oleh para peziarah. Itu mungkin sekilas daripada sejarah Satoria. Jadi Satoria itu memang dari zaman dulu Dari zamannya Wali Songo Itu sudah ada Akan tetapi Karena naskah-naskahnya kan itu tidak ketemu Zaman dahulu banyakkan berjajah Sehingga dalam naskah Wali Songo itu tidak ditemukan Sehingga adanya Syekh Abdur Al-Song Singkil itu Nantinya beliau dari Tanah Suci Kemudian mengembangkan sampai ke sini Jadi artinya dalam sejarah Apabila ada orang yang mengaku Ataupun uh, mengembangkan Toritok Wali Songo yang ada Satoria Jalurnya itu yang kami temukan Sebetulnya tidak ada Karena zamannya jauh Abad ke-14 Sekarang abad 20 Itu maka ketemunya kebanyakan Dari Syekh Abdurrahman uh, Dura'uf As-Singkili gitu. Beliau adalah guru daripada Syekh Abdul Mughi Pemijahan Nah itu tadi Daripada Torikok Syatorian Itu tiga Satu uh, Salikun itu kita kan salik Artinya orang yang berjalan Dalam tolikom mengamalkan itu namanya salik Tata caranya Dinamakan suluk Suluknya itu tiga Sulukul al Kemudian suluk Murokobatul muhammadiyah Kemudian suluk Murokobatullah Suluk al Adalah Tata cara juga uh, Artinya Suatu amalia-amalia Yang kita kerjakan Untuk Tazkiatun uh, Nafas Sebelumnya dengan Tazkiatun badan Yakni kita Mempelajari syariat dulu Syariat kita jalani Kita pelajari Kita amalkan Kemudian uh, Kita berbaikat Kepada musyid Setelah itu Kita jalani amalan-amaliyahnya Nah dengan Taskiatul badan Dengan istighfar Perbanyak Taubat Dengan pintu taubat Itu namanya Suluk afalia. Setelah itu, uh, saya tidak bisa jelaskan secara terperinci Karena yang terperinci itu kita jelaskan bagi mereka yang sudah masuk ke Tariqah Maka kita jelaskan dengan terperinci Ini hanya globalnya saja gitu Nah setelah itu selesai suluk abalia Maka masuk ke suluk Muhammadiyah Sulut Muhammadiyah, Murakabul Muhammadiyah, atau yang dinamakan uh, dalam Torikoh itu Muhammadiyah istilahnya. Nah, itu Murakabatun Nabi. Kita murokabak, kita mendekatkan diri, kita mengenal secara utuh, secara historis, perilaku, kemudian kejiwaan juga amalia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dinamakan Murokobatul Muhammadiyah itu Muhammadiyah Maka nanti Kalau Seandainya banyak Yang artinya uh, Kurang paham Silahkan Supaya Anda penasaran Masuklah dalam Torikoh tersebut Nanti dijelaskan secara terperinci. Ini hanya globalisasi, ya. Nah, setelah itu, ke tingkat berikutnya, namanya Muroko Batunglo. Muroko dalam Torikos Santoria, dinamakan uh, Astoria. Nah, Astoria itu uh, dari bahasa Arab, itu jamak. Kalau dari Mufrodnya itu Sirun. Sirun itu satu rahasia. Siro ini, kalau mu uh, tasniahnya berarti dua rahasia. Kalau jamaknya Asror, gitu. rahasia-rahasia jadi Asroria adalah murah berbatu. di mana banyak rahasia-rahasia yang belum kita pelajari, belum kita jalankan. Nah, disitulah insya Allah apabila kita sudah mempelajari tiga itu Afalia muhammadiyah, Astoria insyaallah sesuai dengan uh, sabda uh, kanjeng Nabi dalam dalam apa namanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala surat Al Baqarah ayat 201 ya ayuhan ladina amanutul hulu fisilmi Kafah, walattabi'auku tuhatis syaitan. Inna huwalakum adzumubiin. Oh hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah secara sempurna. Dan janganlah engkau turuti ujukan rayuan setan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa tidak nyata? Nyata yang ada di diri kita nyata nanti dalam ilmu Toriko itu akan dibahas bagaimana sifat-sifat yang ada di diri kita termasuk sifat syaiton itu ada di diri kita itu isi-isi daripada uh, Toriko Shatoriya masih ada waktunya tapi sudah cukupnya. seperti itu saja uh, penjelasan dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya kurang berginya, mohon maaf walafah minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh